Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai kelas, semangat pagi semuanya Sehat selalu ya Alhamdulillah jumpa kembali kita dalam video pembelajaran Prakarya dan Kewirausahaan Bagian ke 1, kelas 12, semester 1 Oke kelas, pada video pembelajaran kali ini Kita akan mempelajari pada bab 1 wirausaha produk kerajinan hiasan dari limbah di bagian A, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif B, kewirausahaan produk kerajinan Oke kelas, tujuan pembelajaran Setelah mempelajari bab ini, siswa mampu menghayati bahwa akal pikiran dan kemampuan manusia dalam berpikir kreatif Untuk membuat produk kerajinan serta keberhasilan wirausaha adalah anugerah Tuhan menghayati perilaku jujur, percaya diri dan mandiri, serta sikap bekerja sama, gotong-royong, bertoleransi, disiplin, bertanggung jawab, kreatif dan inovatif dalam membuat karya kerajinan hiasan dari bahan limbah, dari lingkungan sekitar untuk membangun semangat usaha. Mendesain dan membuat produk serta pengemasan karya kerajinan hiasan dari limbah Berdasarkan identifikasi kebutuhan sumber daya teknologi dan prosedur berkarya, mempresentasikan karya dan proposal usaha produk kerajinan hiasan dari limbah dengan perilaku jujur dan percaya diri, menyajikan simulasi wirausaha kerajinan hiasan dari limbah, berdasarkan analisis pengelolaan sumber daya yang ada di lingkungan sekitar. Pada akhir pembelajaran, berikan tanda pada tujuan yang sudah berhasil dicapai. Oke kelas, pada bagian A, kerajinan sebagai bagian dari industri kreatif. Dunia telah melewati empat gelombang peradaban ekonomi. Pada gelombang pertama ekonomi, pertanian menjadi penggerak ekonomi yang utama. Gelombang tersebut dikenal dengan gelombang ekonomi pertanian.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 Gelombang ketiga ini disebut sebagai gelombang ekonomi informasi. Sarana dan sumber daya fisik memiliki keterbatasan. Ide dan gagasan kreatif dapat memberikan solusi untuk keterbatasan fisik yang ada. Ide kreatif membuat ekonomi terus tumbuh. Gelombang dengan ide kreatif sebagai penggeraknya disebut sebagai gelombang ekonomi kreatif. Pada gelombang ini, industri kreatif menjadi penggerak utamanya. Industri-industri yang termasuk ke dalam industri kreatif dikelompokkan ke dalam 14 subsektor. Subsektor tersebut adalah arsitektur, desain, fashion, kerajinan, penerbitan, dan percetakan, televisi dan radio, musik, film, video, dan fotografi periklanan, layanan komputer dan tiranti lunak, pasar dan barang seni, seni pertunjukan, riset dan pengembangan dan permainan interaktif. Oke, kelas, pada gambar 1.1 ini adalah gelombang ekonomi ekonomi kreatif, industri kreatif dan 14 subsektor industri kreatif. B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 dapat menyebabkan harga barang menjadi tinggi. Produk kerajinan memanfaatkan keterampilan tangan. Proses pengerjaan produk kerajinan membutuhkan waktu yang lama. Industri kerajinan hanya dapat menghasilkan jumlah barang yang terbatas dalam rentang waktu tertentu. Berbeda dengan industri manufaktur yang mampu menghasilkan produk dalam jumlah besar dalam waktu yang singkat. Hal tersebut memberikan peluang produk kerajinan dengan keunikannya untuk memasuki pasar sebagai produk dengan jumlah terbatas atau limited edition, atau limited product. Produk yang unik dengan jumlah terbatas dapat memiliki harga jual yang tinggi. Peluang kerajinan untuk menjadi produk dengan harga yang tinggi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 Sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal pula dengan sebutan 6M, yakni manusia, uang, bahan, peralatan, cara kerja, dan pasar. Men, manusia, atau SDM, sumber daya manusia, saat ini biasa disebutkan dengan istilah manpower, atau mind power, adalah personel atau orang-orang yang terlibat dalam wirausaha tersebut. Sira usaha yang berhasil, salah satunya adalah apabila berhasil mengelola sumber daya manusia yang terlibat dalam setiap proses yang terjadi dalam usaha. Pengelolaan sumber daya manusia juga termasuk pengelolaan ide-ide inovatif yang dapat bermanfaat baik untuk perkembangan produk dan maupun usaha secara umum. Money Dapat dipahami sebagai dana yang menjadi modal usaha, perputaran uang melalui pengeluaran dan pemasukan yang terjadi dalam usaha tersebut, kemampuan pengelolaan uang termasuk kemampuan mengelola keuntungan yang diperoleh untuk pengembangan usaha agar menjadi lebih besar. Material, mesin, dan metode terkait langsung dengan proses produksi yang terjadi dalam usaha tersebut. Kemampuan wirausahawan dalam mengelola produksi yang efektif dan efisien dapat menghasilkan keuntungan wirausaha yang lebih besar. Market adalah pasar sasaran dari produk yang dihasilkan oleh suatu usaha. Pengetahuan tentang pasar sasaran menjadi salah satu kunci penting untuk keberhasilan suatu usaha. Wirausaha dikembangkan berdasarkan pada kebutuhan dan keinginan pasar. Dengan demikian, peluang produk diserap pasar akan lebih besar. Riset tentang pasar bertujuan pula untuk mengenali pesaing yang ada di pasar tersebut. Posisi suatu usaha terhadap pesaingnya harus diketahui oleh wirausahawan agar dapat memenangkan persaingan. Persaingan yang terjadi dapat mempengaruhi rancangan produk yang akan dibuat serta keputusan penetapan harga jual produk. Oke kelas, pada gambar 1.2 ini adalah skema proses dalam wirausaha kerajinan. Dari riset pasar, hasil riset, pengembangan produk, hasil rancangan, kemudian proses produksi meliputi bahan, peralatan dan cara kerja dan menghasilkan produk. Kemudian didistribusi dan pemasaran Kemudian menentukan pasarnya Dan kemudian melakukan evaluasi Oke kelas, sebagai tugas kelompok 1 Pikirkan kerajinan khas yang ada di daerah lingkungan sekitar Atau kerajinan yang ada di daerah lain di Indonesia Diskusikan penerapan skema proses dalam wirausaha Kerajinan Gambar 1.2 untuk pengembangan kerajinan tersebut, tuliskan ide-ide yang muncul dari hasil diskusi tersebut. Presentasikan hasil diskusi tersebut di depan kelas secara bergiliran. Simak dengan baik presentasi kelompok lain dan catat hal-hal penting untuk melengkapi hasil diskusi kelompokmu. LK Tugas Kelompok 1, produk kerajinan khas daerah, seperti dat tabel ini ya. Oke kelas. Berikut ini tugas individu satu, yang satu gambarkan skema gelombang ekonomi, ekonomi kreatif, industri kreatif dan subsektor industri kreatif. Kemudian yang kedua sumber daya yang dikelola dalam sebuah wirausaha dikenal dengan sebutan 6M. Sebutkan dan jelaskan. Dan yang ketiga gambarkan skema proses dalam wirausaha kerajinan. Oke kelas sesi kali ini sampai di sini dulu.